Kalau kita butuh biasanya timbang buat apa ini? Bos dulu, ngaji dulu. Halo? Ya Allah. supaya. So Jadi, itu semata-mata hanya untuk mencari Allah. Itu Allah Agar kamu menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, kamu harus berpengalaman, bermasyarakat dengan akhlak yang baik, baik. selalu dalam keadaan bermuhuni kalau kita ber... itu dia yakin Orang yang butuh ribu nah ya. kagak mungkin. enam puluh tujuh, ke puluh tujuh, tiga puluh tujuh, tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh, tiga puluh enam ribu dua puluh dua, tiga puluh dua, tiga